Sahabat Alkitab, pertanyaannya adalah cara mengenali ada roh kudus bagi orang percaya Tuhan Yesus Kristus itu bagaimana? Ingin tahu jawabannya? Kita akan simak setelah yang satu ini. Punya pertanyaan mengenai Alkitab atau Iman Kristen? Tanyakan saja di kolom komentar, bergabung di dalam grup telegram, atau tanyakan di Whatsapp. Alkitab satu menit siap menemanimu membaca dan mempelajari Alkitab secara mudah. Tuhan Yesus menyertai kita selalu. Sahabat Alkitab, saat percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, Roh Kudus tinggal dalam diri orang percaya yang sejati. Bahkan sebenarnya, Roh Kuduslah yang menyebabkan seseorang menjadi percaya kepada Yesus, Roh Kudus memampukan setiap orang percaya menjalani hidup yang menyenangkan hati Allah. Roh Kudus tidak terlihat, namun karyanya dapat dilihat dalam perubahan hidup yang dialami oleh setiap orang yang telah percaya Yesus Kristus. Surat Galatia 5 ayat 22-23 tertulis di sana, Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, Kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemahlembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Sahabat Alkitab, buah roh menunjukkan kualitas hidup orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus berdiam di dalamnya. Ada Roh Kudus dalam hatinya, orang-orang di sekitarnya.